Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Tika Ngera dari kelas 11.46 Saya ingin mempresentasikan soal titik berat Soalnya letak titik berat bidang homogen di bawah ini terhadap titik O adalah Ini gambarnya diketahui X1 sama dengan 0,5 X2 sama dengan 3,5 Y1 sama dengan 5 Y2 sama dengan 1 A1 sama dengan 1 kali 10 A2 sama dengan 5 kali 2 untuk sumbu X, X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 sama per A1 ditambah A2 sama dengan 0,5 dikali 1 kali 10 ditambah 3,5 dikali 5 dikali 2 per 1 dikali 10 ditambah 5 kali 2 Hasilnya, 5 ditambah 35 per 10 tambah 10 sama dengan 40 per 20 sama dengan 2 jadi untuk sumbu X bernilai 2 untuk sumbu Y Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2 sama dengan 5 dikali 1 kali 10 ditambah 1 dikali 5 kali 2 per 1 kali 10 ditambah 5 kali 2 sama dengan 50 tambah 10 per 10 tambah 10 sama dengan 60 per 20 maka untuk sumbu X Iya yeah, hasilnya tiga. Jadi, letak titik titik berat Jadi, letak titik berat bidang L di atas adalah 2 dan 3. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Ya, sudah dimaafkan dan itu adalah presentasi terakhir dari Kelompok 3. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. 早 uh,